Halo teman-teman, selamat datang di channel kakak Oke teman-teman, hari ini kita akan mencari mainan di bawah pohon-pohon nih teman-teman Wah, itu teman-teman bisa lihat Mungkin teman, -teman melihat ada bola-bola di bawah pohon dan di atas pohon teman-teman Oke, let's go, kita ambil dan kita akan mengenali namanya satu persatu teman-teman Let's go Jut, jurut, cucut, cucut, cucut, jurut, cucu cucut, wow itu kakak menemukan banyak bola teman-teman di atas pohon dan di bawah pohon nih teman-teman. Oke teman, teman kita ambil ini teman-teman dan mengenali namanya gitu teman, teman Ini ada bola sepak, wah salah. Ini bukan bola sepak teman-teman. Ini ada bola emoji teman-teman. Ini bola emoji mata nafai dan cium. Oke, kita taruh ke dalam wadah. Ini kakak sudah sediakan wadah untuk kita mengumpulkan bola-bolanya teman-teman. Wah, ambil ini ya teman, teman. Ini ada bola emoji juga teman-teman. Ini bola emoji Emo cemberut, wah ganas sekali. Dia cemberut karena mungkin diejeki teman-temannya yang berada di sini teman-teman. Ini warna kuning teman-teman. Oke, kita taruh ke dalam moda. Ambil ya teman. -teman. Wow. Ini Kakak menemukan bola bintang, teman-teman. Ini bola bintang banyak. Ini ada warna bintang warna merah dan biru dan warna bolanya putih. Oke, kita taruh di samping sini, teman-teman. Oke, okay, kita ambil, teman-teman. Ya, wow, itu teman-teman bisa lihat dia bersembunyi di samping pohon. Wah, kita ambil ini. Ada bola emoji juga, teman-teman. Ini bola emoji, emot haru. Wow, keras sekali. Ini juga warna kuning, Taruh. Wow, itu teman-teman. Ada lagi, teman-teman. Ini bola emoji juga, teman-teman. Ini bola emoji, emot kacamata teman-teman, wow keren Ini bola emoji mata sampai pipinya merah Wah mungkin dia senang sekali karena dengan teman-temannya hari ini teman Oke kita taruh ke dalam wadah. Ambil teman, kita cari-cari Cari, cari, cari, wow Itu teman-teman bisa lihat Ada bola emoji, senyum sampai kelihatan giginya teman-teman Waduh keren sekali Ini warna apa teman, -teman? ini warna kuning dan ini warna putih wow mantap kita taruh ke dalam wadah taruh sini wadahnya teman-teman dan bolanya juga kita taruh di sini. oke lanjut kita ambil lagi cari cari cari cari wow itu teman-teman bisa lihat dia di bawah pohonnya sangat jauh itu teman-teman kita ambil wow wah, ini ada boleh moji emot marah teman-teman. Wow, mungkin dia marah sekali dan teman-temannya, makanya dia bersembunyi di sana. Ha, mantap sekali. Oke, kita taruh ke dalam wadah. Oke, kita cari teman, teman. Apakah masih ada tersisa mainannya? Cari, cari, cari. Wah, sudah habis teman-teman. Oke, teman-teman, kita hitung berapa kita mendapatkan bola kita hari ini teman. -teman. Kita mulai dari bola kecil boleh mojinya. Oke, satu. 2 3 4 5 6 ternyata dan satunya 7 oke okay, teman-teman ternyata kita mendapatkan bola hari ini ada 7 teman-teman ada 6 bola kecil dan satu bola besar. Oke, okay, teman-teman, mungkin sekian dulu video dari Kakak Emang. Jangan lupa ditekan tombol subscribe ya, teman-teman, biar Kakak lebih semangat bikin videonya. Oke, okay, sampai jumpa di video Kakak selanjutnya. Bye bye.